Doa pagi, doa penyerahan diri kepada Bunda Maria dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda tersuci, Bunda segala kasih. Hari ini kami serahkan hati kami kepadamu sepenuhnya, menyadari kami orang pendosa yang... Bukan bantuanmu Seringkali kami kehilangan rahmat yang kau berikan pada kami Karena dosa, keegoisan, gengsi, dendam serta kurangnya kemurahan dan kerendahan hati Kami datang kepadamu hari ini Ya Bunda Maria Agar engkau berkenan memohonkan kepada putramu Yesus untuk memberi kami hati yang murni, rendah hati, dan penuh kepercayaan. Bunda Maria, kami mau hidup sesuai ajaranmu, dan menyerahkan padamu semua hidup kami sebagai wujud kasih kepadamu. Kami percayakan ke dalam tanganmu semua intensi doa kami untuk kau sampaikan kepada putramu yang terkasih,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 Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.